Oke guys. cash. guys. <coughs> Ini. kucara yuk, teman kucara yuk, cek lah Bih, yak, uh. halo assalamualaikum yang. Was, was, was, lah, rahim, lah, aku tulung Tuh, itu orang enggak. yang tumbas kayak neng nih indomaret si ngono abeng lagi ngono lah, cepet kau piye? Kurang misalnya aku wah tahu tapi terus tak siap-siap pacar lele, sabar Rati, Rano Kengkel ndio pengkel yo. kok ada Ala kemuwangi. Iyo Mas, nak suara gua sini. motor ki. motor. sok Ki, Ini Lihat, nampak mas. Ya, wis? mati Iya. bongkar bongkar cukup terisak ini. Masih ramai kita dulu ya kelu ya karo wah kena info pikir kena info saya info pikir ini lo la la la la la cokoki aku aku berpacar mlaku ya ngaruh mantanin pas aku mantanin teman Oh, cuma mengenai. aku ngomong ngomong, aku yang gak ingin maksudnya cepet-cepet ya kalau ngomong ya kok ya aku tak tak sab boleh parang mau info alam ya oh, ya. oh, ya. oh ya untuk kupen peserongan di rumah mantan di tanah nah main-main kok oh, bener tuh boleh mau ini bergitu dunia nah kok ini mau ya tak keras masalahan ditane gue Rasane ki mung ya. Ini aku menang sana main <tuk tangan> main <tuk tangan> kalau apa aku kan Opo, senang saya Mas, mas, aku. pas nyaman gak kan oh oh aku irasenya kan toko ngaike putus salah oh, iya, kok <laughs> <loh>, <laughs> sampai masa koyo ngono <tos> karena <Sessizuk> <Sessizuk> kalah, Action. Action. Action. kesempatan bisa